Jadi itu salah satu ciri khas dari pukulan pekalan itu yang pernah kita pelajari itu gini bang ojek nih, nah, ini, ini. Nah, ini. jadi kalau dipukul deng, kalau dengnya kan agak rapet nih, dung, ini, ini dibuka atau ini boleh juga, terima. Hmm. Ya. Nah kalau tak, ini agak ini, ini salah satunya itu yang tadi itu, nah dari ini nih, ojek nih, ya, kalau di pekalan itu banyak kan gini. Kalau yang lain kayak banjari itu banyak lagi. Nah, ini salah satu ciri dari kekalahan yang kita anut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya para pecinta tim Hadroh, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama senior-senior kita, Bang Marwan dan Bang Saidi. Ya kita langsung aja ya Ya, e, jadi sekarang, kemudian Sedikit saya akan menceritakan tentang Terbentuknya tim Hadroh Masjidullah Pada zaman Habibana Munzir. Ya, jadi e, Hadroh Masjidullah itu terbentuk sekitar tahun 2001 atau 2002 Jadi ketika itu, Masjidullah masih berada di empat empat, Jadi ada di Masjid Rasulullah itu ada di Amunawa Pancoran. Kemudian di, majis, di eh, makam itu, makamー, kemudian di masjid di masjid makam itu hari akan Kemudian di masjid Atakwa di pasar minggu juga. Terakhir itu ada di Santan Darul Islam. Jadi kejadiannya waktu itu pada saat majelis malam selasa di At-Taubah. Jadi ada tim ah, tim, terbangan, namanya, tim terbangan dari dari dari masjid itu dia nggak bisa adil kosong, ya. kemudian Habib Nur itu memerintahkan salah seorang dari uh, anak dua tiga itu Almarhum Bang Adi, uh, dialah orang yang pertama kali itu dia pak, dia atau dibayar untuk membentuk tim Hanroh Marisoluloh. Kemudian Habib Nur itu membeli alat langsung dari uh, Hanroh itu dari uh, Jepara, di Jepara itu dari Pak Musin, pak Musin namanya. Dari Jepang langsung itu ada di Jepara. Di itu udah kukuja. terkenal ya? Itu terkenal, makanya sampai kualitas, kualitas nomor satu, itu, kualitas nomor satu untuk jenis hadro yang kita pakai. Mungkin nggak um. Dia Pak Musin itu ada ciri khasnya sini biasanya mengkajian dulu. Pak Musin Jepara terbangan. Oh, di ada lempengan. Iya. Dan menang. dia nggak bikin ukuran Kita pakai ukuran dulu hadro 30, 30. diameter 30, nggak pakai diameter 32. Kita pakai diam diameter 30, makanya bunyinya itu cakep, bunyinya itu dapat gitu maksudnya Karena emang kualitas, kita kualitasnya bagus gitu. Kemudian Hai Banah Menjir setelah alat tidak ada, beliau memanggil atau mengundang guru langsung Jadi kita hadir juga ada gurunya, bertanak hmm. hmm. Jadi dia ini kalau salah namanya itu Ustadz Ubadillah Dia ngajar juga di Afaria dan juga di daerah Tangerang yang dia mau sistem itu apa ya bukan hmm. jadi emang kita ini di hadro itu bukan sekedar apa namanya ya, istilahnya emang kitabnya punya sanat hmm. dan, dan dan dan dan yang penting lagi itu ibadah itu selalu memperhatikan uh, pukulan harus juga jadi beliau itu bukan hanya apa ceramah atau juga memperhatikan nada-nada dari hadro ketika ada nada yang beliau yang suka itu akan ditegur. Di, di, oh. Nah, kalau misalnya karyanya disesuai, lanjut, gitu. Jadi kita main harus juga nggak sebarangan sama beliau. Hmm. Uh, itu kalau cara pukulan pekalongan gimana Maksudnya. Oh iya, uh, karena kita mengenal ramalut jadi banyak mengadopsi dari pukulan pekalongan. Jadi itu salah satu ciri khas dari pukulan pekalongan itu yang pernah kita pelajari. Begini bang nih Tanya. Nah, jadi kalau dipukul dong, kalau dengnya kan agak rapet nih, ini, ini, ini dibuka atau ini boleh juga kalinya. Hmm. Nah. nah kalau tak ini agak ini, tak ini salah satunya tuh yang tuh itu, nah dari ini nih, jangan-jangan eh, jangan ya. Kalau di pekalongan itu banyak kan begini. Nah kalau yang lain kayak banjari hmm. itu banyak kan nah, ini. Ini enggak salah satu ciri dari pekalongan oh. yang kita anut. Dan juga kita banyak mengadopsi pukulan-pukulan khusus itu dari Keterbangan Al Muhibbin, yang salah satu dari personel itu kita, eh, kita jadikan guru juga itu Natsanavi. Nah, iya. Dia lah yang ngajarkan banyak, banyak Pak. Hmm. Mengajari bukan hmm. kursi-kursi salah satunya ya, ya Abuzahro hmm. yang tadi kita ngobrol itu. Yeah, yeah. Uh, buat Bang Saidi, gimana sih nih awalnya bisa bergabung tim hadroh majlis Rasulullah? Kalau awal bergabung dengan majlis itu dulu. Uh, ada namanya tim majelis mahasiswa pusat Kemudian mahasiswa pusat itu membentuk atau mengajarkan ke cabang-cabang Karena saya dari wilayah Channa Kusir Maka mereka mengajarkan ke Tanah Kusir Terus mereka lagi di, di mana? Di Patmati, multi, Pat kemudian di Patmati. Kemudian berjalannya waktu uh, kita dijadiin cadangan dari mahasiswa pusat Setelah itu ada dari yang pusat itu enggak apa Nggak hadir, kita hadir, tidak gantiin. Kemudian mereka udah ada beberapa orang yang istilahnya keluar, gitu ya. Era kita yang diakal jadi um, ikut di pusat. Nah, nah itu. itu yang saya dengar waktu itu, Habib Munzir, dalam semalam empat kali majlis ya. Itu bersama tim hadro juga, atau Habib Munzir sendiri dong. Itu sama tim Hadroh yang mencuri ya sama tim Hadroh nah, Lalu itu mencari waktunya gimana? Bang Saidi mungkin oh, iya. bisa dikasih ya, Jadi kalau dulu itu kan ada tim Hadroh MR itu kan nggak mm, seperti sekarang ya hmm. Jadi kalau sekarang itu kan ada telat yang bawa alat iya. Jadi kalau dulu tuh kita ini e, bawa alat sendiri Sampai Gimana gitu. tuh? Jadi kalau misalkan ada tim Hadroh yang bawa ya Hadroh Untuk yang di itu Biasanya itu kita satu motor, terkadang ya Gak ngeser, mentok gitu. sekarang itu kita bisa bawa satu motor tuh tiga bus Jadi gimana tembanya tuh Jadi yang satu di tengah Depan hardo atau nih, oh. depan hardo dua Satu di tengah bus, dua lagi dipegang begini nih Itu dari mana ke mana jaraknya? Paling jauh itu kita kadang sampai di cakung Pondok -pondok. Memang kalau dulu kasih belum? Paling. Dari mana ke mana nih? Dari, dari kontrakan dua tiga, namanya KR Itu ke daerah cakung A Ke daerah cakung? A dari cakung, kadang-orang ke ponok bambu A Nah itu memang harus Tendai ya gitu begini ya Kan mengajar waktu Itu waktu. Ya. waktu Jadi majlis ya. pertama itu Badang Maghrib Badang Maghrib setelah mau Qiyam Itu kita lanjut ke majlis di, langsung di Pergi Pergi ya, terama hmm. Kita harus berangkat kan. di acara Bada Isha hmm. Bada sampai jam 9 kelar Apas Maul Qiyam kita berangkat ke Majlis yang ketiga. ketiga Jam setengah sepuluh Dengan babas begini ya babas begini. Ya para pecinta Boleh contoh nih dari duren tiga ke cakung, naik motor Bawa tiga bas Bawa tiga bas, ini bukan bas-bas kecil bukan bus, bukan bus banjari bukan Tapi bus benar-benar ukuran Ukuran 65? 65, ya 65 ya iya. Baunya begini coba tuh, ente bayangin coba Ente bayangin coba Ente boleh ambil motivasi dari abang-abang kita ini Itu pernah gak tuh? Oh Namanya majelis banyak kan ya hmm. Pernah gak telat? Jadi Habibannya nyampe duluan, Hadroh belum datang. Sekali waktu pernah, itu, itu pernah, hmm. pernah ya, pernah. Makanya uh, sekarang pun mungkin ya karena karena pernah kejadian seperti itu, hmm. jadi kita tularkan kepada yang bawa-bawa nih hmm. jangan sampai kejadian lagi. Hmm. Hmm. kayak gitu. Yang lebih fatal itu lagi itu kita di Depok. Huh? Itu emang karena hujan, Habibannya almarhum udah pasal 2 atur baru sampai <laughs> itu salah satu di Depok sama di Cipinang. Kalau misal kita pernah di Cipinang, sehingga Majlis yang berikutnya kita ditunggu untuk instruksi main handball atau tidak. <gitu jadi lah. ada scoring bahasa sari. Kalau orang ya. dalam dunia kerja itu kita ada scoring. Iya bang, karena handball itu sangat disiplin. Disiplin, disiplin, disiplin kita ya. diajarin ke disiplin. Masalah waktu itu disiplin. Itu disiplin. disiplin ya. Ya. Makanya kita diajarin kedisiplinan. Kita on time, sekian. Pernah juga kita yang salah satu anggota Hathrohnya aja, kita, kita tinggal. Karena Habib Bandang aja kedisiplinan, tim Hathroh yang di dalam 3 lama, boleh kita tinggal. Tapi ya itu ada yang back up dari Fatmawati dan Tengah Asia. Gitu. Pernah gak tuh yang salah-salahan? Misalkan NTC, NTC, NTC, gitu? Alhamdulillah sih enggak. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Itu makanya kita walaupun beda wilayah, beda tiga wilayah ini yang kita berbeda disatukan dengan ya nah disitu kita nggak merasakan dulu min ini gini menyalah nyalahin itu dia, ya? kita nggak ada, kita, kita berada-ada, kita kompak, ya. kita kita kompak, kita solidaritas, hmm. walaupun saya nggak kenal teman-temannya saya di dulu teman-teman saya di, masya allah banyak bener yang orangnya semangat untuk adulnya um. bantu kan antum ini kan generasi kedua saat itu ketuanya siapa sih ketua hadronya ketua hadronya ya. dulu ketua anggaplah ee, keseluruhan kita sih dulu nggak uh, ada ya bisa ketua kalau nah, untuk koordinatornya itu ada almarhum almarhum bang Adi bang Adi ah. bang Adi Dia lah yang, yang apa yang menghubungi orang-orang itu -orang untuk standby nah no. no. Caranya kan berarti kan tim Hadro ini kan bisa dibilang orangnya banyak Berarti hmm. kan beda kepala hmm. Berarti beda visi misi juga dong Nah itu hmm. caranya nyatuin visi misinya itu gimana tuh Karena kita beda kepala kan beda pendapat gitu Ketika hmm. yang satu pendapatnya nggak bisa dipakai hmm. Atau mungkin dia marah atau gimana-gimana hmm. gimana gitu Nah itu cara biar sama-sama nggak ada sakit hati atau gimana itu cara gimana Kalau dari saya pribadi hmm. Memang kita satu, beda-beda pala ya beda kepala, Cuman ya. di Rasulullah itu diterapkan satu komando gitu. Jadi apa yang dibilang Awibana Munzir, ya itu. Walaupun kita nggak gimana-gimana, yang penting Awibana Munzir udah cukup semua Cukup, itu aja Ini kita pernah dengar juga nih cerita-cerita dulu Katanya sampai ada yang menyebur kali, ada yang sampai giginya copot, bener gak tuh? Jadi kalau yang nyampe nyebur kali itu, iya, benar Ada ya? Ada, jadi emang karena ngejar waktu kan pakai motor ngebut nah. Terus ngebut, ngarep mendadak Yang bawa motor, kalau ngerasi Yang B Ngarep oh. nah, ya. motor. Ya. motor, yang di belakang Oh, marhum. marhum Marhum Nyebur sama orang-orangnya nah. Bahkan nyebur, orangnya nyebur <guluh> Nah, terus itu gigi yang giginya cepat siapa tuh? Itu tembas, bus bangusuk namanya Nah, itu bisa cepat gitu kenapa itu? Jadi, ya itu Allah punya rencana kalau bang ya, kita mau maju jauh terus kejadian di Salemba itu kita maju Salemba karena kita buru-buru almarhum <tuk> didorong ngebut, saking ngebutnya dulu masih ada angkutan umum semacam Fantas Bima, bus-bus gede itu dia saking kencengnya itu motor kembali masuk ke pintu, tuh bayangin segitu Musibahnya banyak nah yang dibocorin karena bawa bas begini beradu nah, <tuk> nah, giginya gitu tuh gigi gak nyengir kali itu ya Giginya mentok kayu <tuk> patah mungkin, Jadi, betul -betul. mungkin sampai sekarang kali masih bekas kali ya di busnya sih mungkin masih ada karena, <tuk> kalau kita kita lihat basnya masih ada mungkin ada bekasnya gitu dan sekarang pun tanggal giginya ya uh, bang Marwan dan bang Syedie kita kan sama-sama tahu nih hmm dari senior-senior kita ada hmm. yang udah almarhum seperti era, seperti Habis. Bang Adinkong uh, Pernah gak dia ngasih motivasi-motivasi gitu yang bikin kita uh, istiqomah atau artinya omongan-omongan yang bikin kita jilap di hati ada gak kepada ini Kalau aneh pribadi itu pernah dibilang Bang Adinkong Di MT gak usah ikutin yang lain deh Pokoknya yang teraduh badan munzir, yang terikutin, yang udah itu aja. Ini selamat ini sahur, dia itu. Makanya sampai sekarang ada yang nyebalku atau mau nyalakan kayak gitu Jadi yang terdengar badan munzir, udah. Ikutin aja, apa? Jangan mau jawab, jangan, jangan banyak komentar. Udah ikutin aja udah, Apa yang diakunin munzir, ikutin. Udah, biasanya tutup kuping, buka mata, udah gitu iya. ya. Iya, gitu. Terus mm -hmm. yang, yang paling dibelah sama almarhumah, dih, ya. Iya, kalau belum pernah, kalau pribadi sih banyak ya dari tim halalnya juga kita dapat motivasi Mereka. untuk semangat kita di majlis e, terus dari tim basnya yang mengurus juga kita dapat motivasi untuk selalu istiqomah tapi yang sangat mendalam dan marhum untuk selalu, selalu istiqomah kita Emang. untuk selalu istiqomah untuk di membantu dakwah Emang ada di... ucapan yang ucapan beliau antum, bantu dakwah, untuk kejar akhirat itu dunia yang selalu kembali adalah salah satu orang yang apa, yang diperintah oleh Badan Munzir untuk membentuk tim hadroh eh, pertama kali hmm. itu sekitar hmm. tahun 2001-2002 hmm. Memang beliau ini orang nih, si Almarhum Adi Ngkong kalau kita simpati si Adi Bas oh, iya. dia lah orang yang di, apa, diamanatin di perintah Badan Munzir untuk membentuk tim hadroh Mr. Pusat pertama kali dialah orang itu yang, yang apa yang yang yang yang membentuk pertama kali di dua tiga kalau dari saudara Hera apa? saudara Hera itu paling kita selalu kalau pribadi ya karena kita tetangganya ini bahasa saya kita teman dekat dah bahasanya kita selalu diajarin untuk ya enggak neko-neko masalah pukulan atau apa itu deh kita kita pukulan begini, hidup manggilnya dia aja" ya. Pukulan begini pi, udah karena kita ya, 44 jauh, 20 dan 3, dia yang belajar sama Hanafi. Kita diajar sama dia gitu, <tuh> gitu. Yang kenangan kenangan kita itu ya, masalah pukulan. Jadi kita itu, pribadi belajar enggak. Kita enggak langsung belajar dengan santan api, atau dengan Ubaid, Ubaidillah, ya. enggak. Kita belajar dari mereka-mereka yang, yang belajar gitu. Mereka belajar. Mereka nggak pelit cembung, jadi makanya kita lanjutin perjuangan seperti mereka. Gitu. Kita nggak pelit cembung. Kayak bangsa ini, alhamdulillah bisa ngajar Hadro. Gitu. Ini satu pertanyaan lagi, nih. Hmm. Kira-kira pesan bang Marwan dan bang ini sebagai tim Hadro senior, ini pesan-pesan nggak -pesan nih buat yang junior maupun buat pecinta tim hadromadilis rosa-rungur <coughs> buat junior dulu deh ya iya boleh buat Aha. junior boleh kalau buat junior kita perbaikin hati kita yang penting ya. kita cinta doang mandi rosa ya mungkin kita bisa ngeucapin dengan nisan ya tapi kan kita hati gak tau itu ya e, e, untuk junior coba e, pegang kata-kata ulama yang tentang istiqomah, hantu istiqomah di hadroh. Kita nggak punya ilmu, kita punya hadroh. Kita punya kemampuan di hadroh. Istiqomah di hadroh. Karena emang hantu e, mungkin dunia juga nanti akan merasakan. Untuk sekarang, kayak saya, bukan ya, Saidi, mungkin karena sudah lama berkecimpung di Majelis Suro. Jadi, apa ya? Teh istiqomah itu kita mungkin kayak junior-junior menghormati gitu ya Nah demikian pula nanti junior begitu Untuk selalu istiqomah terus berada di jalur yang sudah ada Jadi nggak nggak naik-naik ke sebagaimana kita dulu yang bangsa dibilang Kita di ini amanatin seperti ini udah kita jalani gini karena almarhum Habibani Munzir menekankan ini perintahnya seperti ini Udah kita ikutin kita patuh gitu maksudnya. Nah untuk jamaah junior coba uh, untuk saudisti istikamah jangan neko neko uh, untuk jamaah adroh mungkin ada jamaah adroh majis yang lain antum apa ya namanya taat sama ucapan guru karena guru yang akan menyelamatkan kita guru yang akan uh, mengoreksi kita Dulu kita taat sama guru Itu aja sih kalau dari saya dengan aja Ya, gimana dengan uang Kalau e, dari saya, untuk yang junior, junior dan jemaah Hadroh dari e, yang lain e, Satu aja, satukan tekad, satukan niat, satukan hati Bahwa kita ini tim hard, tim Hadroh Baik dari majelis MR ataupun lain Kita ini mengemban dakwah untuk mensiarkan maulid Adulami, ataupun sendirul. salawat syukurul ataupun yang yang lainnya sehingga ee, maulid ataupun yang lainnya itu bisa bergema di Jakarta dan Indonesia umumnya ya itu aja. itu aja ya ya Bang Saidi Bang Marwan terima kasih nih atas ya. cerita ceritanya minta maaf minumnya kagak ada <laughs> amplopnya juga nggak ada ya jadi udah kita gini gini aja deh ya sebenarnya terima kasih Bang Marwan ya. Bang Saidi ya Ya, para pecinta tim Hadroh Majlis Rasulullah Baru saja kita dengerin nih uh, Apa namanya Segala suka-dukanya Susah senangnya Dan di masa dahulu Beliau-beliau ini bantu Hadroh di majelis Rasulullah itu seperti apa Mungkin mudah-mudahan gitu Itu bisa termotivasi buat Para pecinta tim Hadroh majelis Rasulullah Ya, itu aja Dari kami Tim Hadro Rasulullah Jangan lupa di subscribe Dan like Kalau bisa komentarnya yang ajib-ajib Yang komentar jelek-jelek Asan jauh-jauh deh Ya gitu aja ya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh